Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat lesti lovers, lovers, serta leslar love lovers dimanapun kalian berada. Selamat malam, selamat datang dan bergabung kembali di channel YouTube dival TV yang akan selalu mengabarkan informasi terbaru, kabar baik, kabar bahagia dari idola kita lesti dan Rizky Billar.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 Baiklah para sahabat yang selalu manapun kalian berada untuk menemani santai malam kalian saat ini. Bang Ina akan menyuguhkan informasi terbaru, kabar baik, dan pastinya kabar spesial dari Lesti dan Rizky Pilar. Ke kabar pertama, para sahabat, ya, kita awal dengan kabar tentunya spesial dari HIP 500 yang mengunggah kabar Lesti dan Rizky Bilar, ini momen saat diwawancara Papa Bilar, mengenai seorang Lesti Kejora, persahabat ya, kita simak aja Papa Bilar tentunya menyampaikan di wawancara, beri uang bulanan hampir ratusan juta untuk Lesti disitu Papa Bilar menyampaikan, enggak dibajetin cuma saya memang ngasih dia per bulan untuk semuanya dikirimin uang hampir 3 digit plus fasilitas kartu kredit namun ini anak memang sesederhana itu ya, jadi ketika saya kasih, dia benar-benar jarang sentuh. Ketika kita belanja, dia malah lebih mendingin saya sama anaknya. Wow, luar biasa, Bunda Lesti, Masya Allah. Istri yang soleha, mudah-mudahan ya Bunda Lesti. Ini selalu menjadi inspirasi dan contoh baik untuk banyak orang. Kita simak juga di kalimat caption yang dituliskan. Tapi sama Lesti tetap nggak sering dipakai ya Tetap sederhana Itu benda Lesti Masya Allah banget ya Tetap sederhana Luar biasa idola kesayangan kita Hingga komentar pun banyak sekali diberikan di unggahan ini Di antaranya dari akun Instagram lembayung.biru.9469 Mengatakan Masya Allah Semoga rumah tangganya Sakinah mawadah warok Sampai maut memisahkan Amin Luar biasa banget nih Idola kesayangan kita dan kita lihat juga persahabat ya Komentar berikutnya dari akun alaini.marlina mengatakan Masya Allah, ingat masih mudah dulu Kalau belanja yang penting Anak suami Saya beli baju untuk kerja atau dinas Alhamdulillah 21 tahun berjalan rumah tangga Suami tetap kasih semua uang ke istrinya Semoga Papa Bunda El Samawatil jana amin Masya Allah banget ya Bunda El, mudah-mudahan rumah tangganya langgeng, Bahagia dan semoga selalu dijauhkan Dari orang-orang yang tidak baik Kemudian juga berselamat ya Bunda Lesi Kejora ini baru saja memposting foto bareng ayah Kejora di IGAS pribadinya dan menulis sebuah kalimat Ayah Kejora dede umur berapa ini ya Pak pas nonton konser mati katanya tuh Wah, wow, Masya Allah banget ya Bunda Lesti Sehat terus dan keluarga besar mudah-mudahan selalu bahagia dan sehat ya Tak henti entinya mendoakan yang terbaik Momen ini pun diunggah kembali oleh akun mr mrb underscore Kalimat caption pun dituliskan Masya Allah Bunda sekeluarga sehat-sehat ya Ini foto lama Bunda Lesti bareng ayah ke Ciara, tuh. Jadi ini foto lama yang baru di-posting kembali oleh Bunda Lesti di IGAS pribadinya Komentar pun banyak sekali diberikan. Salah satunya dari akun Nurinaida mengatakan, Masya Allah deh, mudah-mudahan kalian sekeluarga sehat ya, Amin. Masya Allah banget ya, banyak doa, banyak support yang diberikan untuk keluarga Leslar. Kita semakin bangga dan semakin bahagia. Kemudian juga persahabat ya, di sini ada kabar dari air Irfan mengenai kakawan potret yang sudah lamaran. Masya Allah, kakawan tiba-tiba muncul. Persahabat ya, sudah lamaran aja nih, luar biasa. bu. Mudah-mudahan kawan potret lancar sampai hari Amin. Kita lihat juga persahabat ya, di unggahan air Hakim ini ada sebuah kalimat. Kayak mengawinin anak sendiri, bahagia, haru, deg-degan, campur, aduk. Tinggal satu langkah lagi ya awan potret menuju ke junjang berikutnya. Insyaallah dilancarkan Amin. Luar biasa banget ya. Dan tentunya di komentar banyak sekali nih bersahabat ya Respon dan tanggapan Di antaranya dari akun ML Sayudewi mengatakan Aw, Awang kongres sama wa amin Masya Allah banget ya Berikutnya komentar dari akun Ari Kentung bersahabat ya, Mengatakan oh Allah awan potret ikut seneng dengerin Semoga dilancarin prosesnya ya Bu amin Kamu ada juga ikut berkomentar selama saya Masya Allah banyak juga nih bersahabat ya Doa-doa yang diberikan dari rekan-rekan artis untuk keawat potret mudah mudahan lancar. Sampai hari ha, amin. Kita juga masih menunggu cidukan vitamin terbaru berikutnya di malam hari ini. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Divo tv yang akan selalu mengabarkan informasi terbaru. Kabar baik, kabar bahagia dari idulah kita, Lesti dan Rizky bila ini dulu informasi di malam hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Min terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.